Hi guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama gue sini. Tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini Info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini, dan bocoran slot gacor hari ini Dan bukan cuma itu aja, di sini gue mau rekomendasiin kalian situs yang katanya lagi bagus banget ya Karena itu gue saking penasarannya sini gue ikut bermain Dan tapi modal yang gue bawa cukup sangat-sangat receh ya itu kurang lebih cuma 30.000 guys Mohon maaf banget ya kalau modal gua kecil banget Tapi ya udahlah Itu berarti lebih menantang ya Oke buat kalian penasaran silahkan banget kalian stay tune di video gua Sampai selesai jangan di skip dulu ya Sampai permainannya selesai Dan buat kalian yang udah mampir di video gua kali ini Jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang nantinya bakal gue upload setiap hari, jadi jangan sampai ketinggalan. Kita bermain Get shuffle Olympus ya. Di sini kita membawa modal cuman 30000 ribuan aja. Dan gue pakai bet 800 tahun diri lah ya. Karena modal gue kecil. Jadi gak mungkin gue pakai bet 1200 atau 2400. Bisa aja sih. Tapi asal kita uh, siap mental aja buat langsung ungkat. Anjay. Tapi kalau misalkan memang... Pecahannya bagus. Kalau misalkan pecahannya bagus dan koneknya banyak, sebenarnya nggak ada masalah ya sama bednya. Tapi ya udahlah kita cari amannya aja, aman aja dulu ya. Kita pakai bed 800 rupiah. Ini kita main spinnya dulu ya. Jangan langsung kalian buy spin karena belum ada modalnya. Anjing Wow, langsung jatuh dong kena OD Zeus, guys. 3900 dong. 3 mantap sekali, guys. Mantap banget. Wow. Ini lebih dari gokil. Oke, okay, kayaknya tadi gue belum spill nama situsnya apa nih ke kalian. Mungkin pada kepo juga ya, tapi nggak tau juga sih guys Yang penting di sini gue bisa, sebisa mungkin gue rekomendasiin kalian situs yang terbaik buat kalian ya Jadi inilah situs Permen 138 yang sekarang lagi gue cobain ya Dan baru aja kita kena ulti 250 kali dan itu connect ya Untungnya banyak yang connect loh, kalau nggak aduh pusing banget Terbayang-bayang terus sampai gue tidur kali ya Oke, okay, kita udah profit sebesar 1 juta rupiah guys Di luar dugaan banget ya Dari 30.000 sekarang bisa naik jadi 1 juta 33 ribu Gokil ya Oke, okay, saatnya kita naikin bet <tega> Ini yang kalian tunggu-tunggu kan Kita naikin bet ya Tapi kita tetap putar tipis-tipis dulu Jangan langsung digembor-gemborin Jangan kita putar tipis-tipis dulu aja Sambil kita tunggu ini Ada kejutan apa lagi dari Kakek Zeus buat kita Dan tentunya dari situs permen 138 nya eh hey, masih kita berlanjut Di bed yang sama Atau kita naikin Naikin aja ya Ke 2400 kita ambil turbo Kita ambil turbo 30 kali Trot Oh uh sambil nyari ada kejutan yang lainnya, ya kan? semoga aja pecahannya bagus nih oke, okay. jadi buat kalian yang penasaran sama situsnya nih ada Permain 138 silahkan banget langsung digaskan ya mumpung masih anget-angetnya karena yang gue denger situs Permain 138 adalah masih situs yang baru jadi tenang ya yang gue pastiin dia udah aman sih bukan situs yang abal-abal karena gue pas, sempet masihin dulu ke teman-teman gue yang rekomendasiin kalau transaksi mereka benar-benar lancar di permainan 138. Jadi nggak ada masalah ya sama transaksinya atau dan lain-lainnya. Intinya aman, oke? Okay? Karena wajib banget sih kalian nyari situs aman ya pada gemburan-gemburan situs-situs yang baru. Itu wajib banget kalian nyari situs yang memang aman buat kalian coba. Oke. Okay? Sambil menunggu kejutannya kita coba buy spin di 240. Semoga kita buat Apakah bakalan balik modal guys cakep banget oke okay, kali 15 guys 15.000 dikali 22 auto sensasional guys ternyata balik modal juga ya dan ini masih ada sisa 10 spin lagi buat kita nyari profitnya jadi sejauh ini aman lah ya aman gacor dan gak bikin tongkat muda jadi silahkan banget buat kalian yang mau coba guys semoga kalian beruntung ya ini gue rekomendasiin banget kalian, gue seharian nyari biar gue benar-benar nemu situs yang memang aman buat kalian coba, dan gacor juga ya. Jadi nggak perlu kalian ragu-ragu lagi. Oke, okay. wow, enam ribu rupiah di kali dua Wow, sensa lagi. Oke okay, guys, inilah kemenangan gue di permain 138, udah cukup buat gue ngabungin kalau situsnya beneran gacor ya. Jadi gak perlu ada yang dibuktiin apa-apa lagi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Tentunya gue bakal kasih kalian situs tips yang lebih gacor, jadi jangan khawatir dan jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi dan see you next video guys, bye!